yang mana memposting sebuah postingan foto couple fenomenal Lesti dan Rizky Bilar. Ada sebuah kalimat dampak PPKM pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora ditunda. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan semua lini masyarakat terdampak oleh pandemi Corona di Indonesia yang lagi ganas akhir-akhir ini. Tidak terkecuali pasangan Lesti, Kejora, dan Rizky Bilar yang harus menunda rencana pernikahan mereka karena PPKM. Yodohin aja semoga pasangan idola kita diberikan kelancaran hingga hari H nanti Takdir Cinta Leslar Amin, doakan yang terbaik Mudah-mudahan tentunya rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar berjalan dengan lancar Mudah-mudahan juga PPKM cepat berakhir Pak ya Dan kita tentunya sudah gak sabar menyaksikan acara tentunya pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga sebuah unga spesial banget dari Dede Elasti persahabat ya di akun pribadinya Dede Lesti mengunggah sebuah postingan bunga yang sangat cantik persahabat ya Ada sebuah love hitam yang diberikan oleh Dede Lesti Wow tentunya sudah tasing lagi bunga tersebut pemberian dari Rizky Billar luar biasa Tentunya, mudah-mudahan saja hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan. yang ini adalah tentunya bunga spesial di hari satu tahun anniversary mereka. Persahabatnya, postingan tersebut juga telah post kembali oleh akun Leslar. yang mana banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Meli 71 mengatakan biasanya kalau lob hitam dari yang tercinta Tuh persahabat ya Selanjutnya komentar dari aku Nina Baharudin mengatakan dalam kolom komentar Ah cute, dikasih suaminya bunga Aduh cute banget nih persahabat ya harus spesial Tentunya di sih mendapatkan bunga dari sang calon suami Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget ya dari ayah kejora, wow tentunya apakah ayah kejora membeli mobil baru? Tentunya doakan saja ya para sahabat ya, yang terbaik untuk keluarga Lesti Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial banget para sahabat ya kita lihat di sini ada sebuah postingan Rizky Billar di lokasi syuting. Yang mana terlihat sangat gagah dan keren persahabat ya Kalau gantung sudah ada di Rizky Bilar persahabat ya Membuat para emak, emak Leslar tentunya bahagia melihatnya Fokus dengan HP-nya persahabat ya Wow tentunya fokus banget di Apa mungkin lagi chattingan sama Dede Lesti persahabat ya duh membuat kita semakin bahagia aja Melihatnya persahabat ya doakan yang terbaik Mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran Berikutnya juga ya dengan spesial, yang mana Rizky Bilar bertemu dengan Kak Dinda Mutia persahabat, ya tentunya sekian lama tidak bertemu akhirnya nongol juga dan bertemu di lokasi syuting persahabatia ya, ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Dinda eh Rizky Bilar ketemu aja langsung dibawelin kangen bingit ketia sama Abang ke Lesti wow <laughs> doakan persahabat, ya mudah-mudahan ada vlog nih dari mereka. Tentunya postingan tersebut telah di kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020 Kalimat caption juga dituliskan Lah Kak Dinda Mutia baru nongol Sudah lama gak kelihatan sekali nongol dah makin cantik Tentunya Kak Dinda langsung mengomentari postingan tersebut di situ dikatakan pada kangen aku sama Abang ya nanti kita bikin Vlog bareng kalau udah gak sibuk lagi yay tentunya bakal ada Vlog bareng sama Kadinda sahabat ya dukung terus doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah uga spesial dari tentunya ibunda Rizky Bilari Ibu Brawasmaladewi di channel YouTube-nya Bang Bawi Suarez persahabat ya ini adalah efek ppkm yang mana tentunya harus menunda rangkaian pernikahan idola kesayangan kita persahabat ya harus berkeibana lagi kata ibunda tentunya udah begini kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan ppkm cepat berakhir dan untuk rangkaian pernikahan cepat dilaksanakan Bismillah persahabat ya lancar lancar lancar Tentunya kita doakan yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan. Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah kabar spesial bahagia yang membanggakan. Tentunya special anniversary. Leslar Lofworth Awards serahkan bantuan ke Palang Merah Indonesia. Persahabatnya L2W selalu membuat bangga. Dan mendapatkan penghargaan langsung. Ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Di spesial satu tahun anniversary Leslar, L2W serahkan bantuan persahabatnya ke Palang Merah Indonesia. Doakan terus, support terus, dan dukung terus persahabatnya untuk kebaikan. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan kejutan bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin di informasi ini di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.